Ketika aku masih seorang bayi, aku tak pernah tahu bagaimana rasanya takut. Sampai pada suatu hari ibuku berkata, jangan main di sekitar air, nanti kau tenggelam. Lantas, aku tumbuh dengan perasaan takut akan tenggelam. Kita tidak seharusnya larut dalam rasa takut. Kata, kata mereka, pengalaman akan luka, kegagalan dan duka, memupuk rasa takut menjadi trauma. Semua itu mengubur keberanian kita untuk melangkah maju. Kalau kita paham siapa yang ada di sebelah kita, aku yakin tidak ada satupun hal yang terlalu menakutkan. Ialah Yesus yang membelah lautan, mengubah air menjadi anggur, menenangkan badai, bangkit dari kematian. Adakah yang tidak mampu Ia lakukan hanya untuk menjaga hidupmu? <tuh> jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Ratusan kali ia tegaskan untuk kita melangkah dengan keberanian. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Tuhan Yesus tak mungkin melepas tanganmu karena ia mengasihimu.